Apa sih istimewanya Bismillah itu? Kalau disuruh Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah Apa istimewanya Bismillah itu apa? Nah, di diantara istimewanya Bismillah Kita akan sebutkan sekitar tujuh Yang pertama adalah Bismillah itu adalah Awal ma yulakkihil wahyu Wahyu itu pertama turun Pasti dibacakan Bismillah Malaikat Jibril Ketika membawakan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala Dimulai dengan Bismillah Maka kalimat Bismillah ini nggak mungkin dimulai oleh malaikat Jibril Melainkan bahwasanya kalimat yang sangat agung Kata Rasulullah bahwasanya Jibril ketika datang kepadaku Pertama Ingin mengajarkan apa yang dibawa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jibril mengatakan Bismillahirrahmanirrahim nah. Yang kedua Tahtawi ismullah al-aqdam Di dalam kalimat bismillah Itu ada unsur yang mengandung Ismullah al-aqdam Alladhi idha da'a bihi ajab Yang mana kalau digunakan berdoa Kalimat ismullah al-aqdam Maka apa? Maka akan dikabulkan oleh Allah Dan yang ketiga Istimewanya bismillahirrahmanirrahim sabahat ma'ahul jibal Orang kalau baca Bismillah Gunung Gugu apa Gunung dan bebatuan itu akan ikut berzikir. Hampir dikatakan lamana zalabillahirrahmanirrahim sabhatil jibal hatta sami Ahlul Makkah. Ketika Allah menurunkan surat Bismillahirrahmanirrahim Jabal Abi Gubes itu keluar suara. Wallahuasmaluallahalhamdulillahillallahallahakbar. Wallahu. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah wakbar Ketika akan ketika akan turun surat bismillahirrahmanirrahim. Sampai orang kafir Quraisy dengar. Dan mereka mengatakan bahasanya, "Sahara Muhammad Jibal, Muhammad dilihat Muhammad itu hebat ya. Gunung sampai di sihir sama dia. Sampai keluar suara berzikir. Fabathallahu dukhanan hatta ahlul Ketika akan turun surat bismillah, Allah mengirimkan daripada awan Memayungi kota Mekah Kemudian turunlah di situ Bismillahirrahmanirrahim Dan Nabi bersabda Manqara bismillahirrahmanirrahim Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim Mungkinan Dalam keadaan yakin biha Sabbahat maul jibal Illa la yusma minha Maka gunung bebatuan akan ikut berdikir bersama kita Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim akan tetapi kita tidak mendengar kata Nabi SAW yang keempat istimewanya bismillahirrahmanirrahim sababul barakah penyebab keberkahan dikatakan inna halamanazalat ketika turun bismillahirrahmanirrahim harabatul ghaim ilal masyrik ketika turun bismillahirrahmanirrahim semua awan itu bersih langit bersih semua awan lari ke timur nggak ada yang namanya angin Anginnya sepoi-sepoi Gak ada yang bertiup dengan keras bahar. Yang namanya laut Wasgatil bahain Semua binatang, burung, nggak ada yang terbang Semua hinggap di pepohonan Dan mendengarkan dengan biuduniha Dengan telinganya wa rujimatisyayatin dari dari langit dipanah itu yang namanya setan semuanya lari lari ke laut lari ke gunungan wa halafallahu biizzati wa jalali dan Allah bersumpah tidaklah seorang hambanya menyebut namanya dengan bismillahirrahmanirrahim melakukan sesuatu pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim illa barokah fihi kecuali Allah letakkan keberkahan di dalam pekerjaannya tersebut sampai dikatakan ada seorang wanita dia ini mendengar keistimewaannya bismillah selalu baca bismillah masuk rumah bismillah keluar rumah bismillah pakai baju bismillah makan bismillah minum bismillah jalan bismillah bismillah bismillah bismillah, bismillah. sampai suaminya ini pusing ini istriku kesurupan Bismillah mungkin ini Akhirnya apa? Sama si suami kepingin supaya Bismillahnya itu diberhentikan Kata si suami ya istriku Ini ada cincin Besok mau dibeli orang Tiga hari lagi Tolong disimpan jangan sampai hilang Ya Bismillah Bismillah lagi Ditaruh di atas dibuka lemari bismillah naruh bismillah nutup bismillah muka lepas kunci bismillah sudah istriku bismillah akhirnya kuncinya ditaruh di atas lemari bismillah istrinya keluar ke kamar mandi nyuci baju atau apa si suami masuk diambil kuncinya makan bismillah ini dibuka lemarinya diambil kotaknya dibuang ke sumur pure dikunci lagi suaminya keluar enggak tahu si istri hari waktu cincin itu mau dikeluar mau dijual tanya kepada istrinya mana cincinnya cepat ini ada yang mau beli mahal enggak hilang enggak nggak hilang enggak dibuka-buka tetap di sana awas kalau sampai hilang ya Insyaallah ada bismillah ambil kunci bismillah buka bismillah ketika buka pintu lemari bismillah si istri ini menemukan kotaknya yang tadi yang dibuang sama suaminya ada dan kotaknya itu basah. Heran sih istri. Kok basah ya? Dikasih ke suaminya, dilihat basah. Bener, yang dibuka, dibuang oleh suaminya, dikembalikan oleh Allah SWT. Kenapa? Barokahnya Bismillah. Yang kelima, manfaat daripada Bismillahirrahmanirrahim, menghilangkan sumpah dan susah. Orang kalau sumpah, orang kalau susah, perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim seperti itu yang keenam La sabila syaitan. manfaatnya bismillah adalah tidak ada jalan untuk setan setan gak punya jalan untuk menggoda kita kalau kita baca bismillah yang ketujuh istimewa daripada bismillah min adat dari segi hitungan kalau dibaca dengan jumlah tertentu jadi setiap bacaan fikir itu ada jumlah tertentu ya dan jangan pernah mengulangi walaupun satu al-habib abu bakar bin muhammad as sigab sahib gersik beliau mengatakan bahasanya jangan pernah menambahi atau mengurangi hitungan wirid kenapa? karena wirid itu seperti giginya kunci kamu beli sepeda motor sama tahunnya sama pabriknya sama kuncinya lain Am ya jadi ada dikir kalau dilebihi satu manfaatnya ini dikurangi satu manfaatnya ini, atau kalau dikirnya ini dikurangi satu hilang manfaatnya. Nah Bismillahirrahmanirrahim juga gitu. Yang pertama adalah dari segi jumlah Bismillah itu kalau dibaca 11 kali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim kalau dibaca 11 kali kapan in the nom, sebelum tidur Siapa orang membaca bismillah 11 kali sebelum tidur apa manfaatnya amin amin selamat dari gangguan setan amin amin syaril insi wal jini selamat dari gangguan bangsa jin ataupun manusia di malam hari itu terkadang kita lengah sehingga orang jin atau orang yang punya sihir atau yang lain dia akan ganggu Ketika kita membaca bismillah 11 kali Maka kalau ada orang yang mau melakukan sihir kepada kita Maka akan mental kembali kepada orang itu Jadi kalau mau nyihir orang mikir-mikir Takut kembali ke dirinya sendiri Yang ketiga Manfaatnya kalau dibaca 11 kali Amin amin Selamat dari pencurian Amin amin al-harik dari kebakaran, selamat dari kebakaran. Yang kelima, amin, amin, mautil fajah, selamat dari mati mendadak. Kalau baca rutin, baca 11 kali sebelum tidur. Yang keenam, menolak daripada semua balak dan musibah kalau dibaca sebelum tidur 11 kali. Jadi, bismillah kalau dibaca sebelas kali, manfaatnya ada enam tadi. Baca bismillah. 41. Di mana bacanya? Alau di telinganya orang yang kesurupan atau orang gila. Kalau ada orang gila, oh ini ngaji mujarobat namanya ini. Tapi kalau nggak di kan nggak anu ya, nggak nggak kurang. Harus bacaan-bacaan kayak gini tuh lebih afdolnya pakai ijazah. Ada orang gila baca 41. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 41. Atau orang kesurupan tapi tapi kalau baru mas baca sekali jangan langsung praktek akhirnya ditempeleng itu <gila> yang gila kalau sudah istiqomah baca sudah sebulan dua bulan efeknya nanti baru ada karena zikir itu ngefek sama kita kalau kita punya dua hal <ad> layan <fa> <-dawam> zikir tidak akan manfaat kepada kita kecuali kalau kita istiqomah wala tuahir hudur tidak akan membekas kecuali kalau kita dengan husuk bacanya ini syaratnya jadi 41 kali dibaca kalau ada orang gila ada orang kesurupan apajunune maka orang gila orang kesurupan bisa sadar. kalau pemula jangan akhirnya tambah inti digigit kupingnya sama <laughs> sama orang gila itu atau orang kesurupan inti baca akhirnya ini gak sembuh yang lain kesurupan yang ketiga Bismillah dibaca berapa? 51 kali Baca Bismillah 51 kali Kapan? Indal hakim Kalau kita didolimi orang Kemudian Kita dihadapkan kepada hakim Maka kita baca Bismillah Berapa? 51 51 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kapan bacanya? Ketika kita berjalan Baca Jangan di mukanya hakimnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tapu inti sama hakimnya nanti Jadi bacanya itu ketika jalan Jalan sampai ada yang tahu Baca udah Maka apa? Khosya'alahu Hakim itu atau orang yang musuh kita Kalau ada orang benci sama kita Orang itu kasar sama kita Baca bismillah Tunduk Akan tunduk sama kita Kalau baca Bismillah 51 kali Kalau dibaca 71 Apa gunanya? Yaitu adalah untuk istisqa minta hujan. Kalau kepingin datangkan hujan, gak hujan hujan, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan untuk istisqa, hasola maka akan mendapatkan Yang diinginkan, hujan. Yang kelima, dibaca seratus kali. Dibaca kapan? Ala wajahin. Kalau ada orang yang sakit, au mashur. Atau orang yang kena sihir Dibaca tujuh hari berturut-turut Dibacakan Dipegang dahinya Dibaca bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maka apa? Azalallah dalikal wajah Wasihir Maka Sakitnya dan sihirnya itu Allah akan lepaskan Dibaca tujuh hari ya Yang keenam Dibaca berapa? 313 baca bismillahirrahmanirrahim 313 apa razaqahullah rezeki min heitulah yahtasib Allah akan berikan rezeki yang enggak disangka-sangka rezekinya itu mengalir dari segala sudut ada orang nyari rezeki di semua sudut enggak nemu. ini orang enggak dikejar-kejar rezeki dari segala sudut kenapa pikir makanya dikir ini sangat istimewa ha? ya man tuhallu bidhikrihi uqadun nawai biwasyada'id ya man tuhallu bidhikri wahai zat, wahai Allah tuhallu bidhikri akan terlepas semua mara bahaya musibah ya man tuhallu bidhikri uqadun nawai biwasyada'id masalah musibah yang ada di dunia ini bisa terselesaikan dengan satu nyebut nama Allah yang ketujuh manfaatnya dibaca 2500 apa manfaatnya hasolal futuh diberikan oleh Allah futuh pemahaman ini terutama santri al -futuh. futuh itu adalah nur cahaya di dalam hati sehingga mudah memahami apa yang dibaca dan di dicari selama 40 hari arba'ina sobahan habis subuh atau sebelum subuh dibaca dua ribu hari maka Allah akan berikan uh, futuh naam wah ini bacaan bismillah juga idha sohatil ijazah jika saya ijazah saya daripada guru-guru saya yang pernah mengijazahkan daripada wirid wirid yang mereka miliki Dan habib umar dan para masyai yang ada di hadhramud ajaznaakum saya ijazahkan kepada antum semua yang dengar yang mengikuti yang, yang, yang atau video ini siaran ulang atau potongan dari video ini saya ijazahkan kepada kalian semua, masya Allah, mudah-mudahan balas, insyaAllah Udah Insya